Aduh. berarti ini satu tahun satu bulan ya tabrakan ini tabrakan di di tabrakan berarti patah benar-benar patah berarti itu kaki. Ah, ya? Iya. iya Allah. Atel, Atelah-tela udah. Nah, kalau ada yang jahat, gua bisa diin, siap untuk punya kaki. Iya. Tapi waktu itu pas di rumah sakit itu masih yang masih bergerak itu cuma jempol doang satu. Hmm, gitu. Kaki sama bergerak enggak tahu, mati rasa gitu loh. Iya, ya. gitu langsung diamputasi lah gitu. Hmm. Diselutrakin kerak satu dari jempol doang tapi itu pas sudah digitu getokin gitu tadi agak-agak enakan kan nah mana coba dek coba lepas dulu dek Ini disini doang, disini. oh gitu mana dek coba dulu dek dek <coughs> coba bu agak enakan kan agak entengan ya udah ya bu alhamdulillah Insyaal. ya allah mm -hmm. Emang itu emang pedas banget. Sabar, Bu. Iya, tapi kan kalau di tahun-tahun